Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di sini Bang Pasit Petani Muda Indonesia. Perjumpaan kita pada kali ini yaitu cara pembuatan pupuk organ cair dari kotoran ternak yaitu bebek. Di sini saya menggunakan kotoran bebek. Hal hal yang pertama, kita butuhkan atau yang kita perlukan dalam pembuatan pupuk organik cair dari kotoran ternak bebek ini yaitu kita harus mempersediakan ember atau wadah kosong tempat di mana penggembungan semua bahan-bahan yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya yaitu pupuk, yaitu kotoran ternak bebek yang telah kering atau tidak berbau lagi. Tidak berbau menyengat lagi atau yang telah kita jemur selanjutnya yaitu M4 garam dapur gula merah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perlakuannya yaitu di sini kita memerlukan kotoran kotoran bebeknya yaitu dengan berat sekitar antara 10 hingga 15 kg, dengan dosis m 4 nya yaitu kita menggunakan setengah kg, setengah botol ini, atau dengan berat 500 gram, m 4 ini yaitu berguna untuk menghidupkan organ mikroorganisme pembantu dalam proses mempermentasian kotoran bebek ini menjadi pupuk organ cair. Sedangkan gula pasir, gula sedangkan garam dapur ini bertujuan untuk mematikan jamur maupun bakteri yang ada pada kotoran bebek Sedangkan gula merah ini sebagai makanan mikroorganisme yang telah dihidupkan oleh EM4 ini nanti Selanjutnya sini kita melakukan eksekusiannya Kotoran bebek ini kita masukkan ke dalam wajana ember yang telah berkisar antara 10 hingga 15 kilo yang telah kita sediakan. Kotorannya terlalu banyak saya ambil tadi. Selanjutnya sebelum kita melakukan penggabungan yang ketiga bahan ini, kita terlebih dahulu mengisi air pada ember yang telah diberikan pupuk kotoran bebek, kita menggunakan air bersih hingga ember ini penuh. Jika ember ini penuh terisi dengan air, selanjutnya kita memasukkan M4 ini keseluruhannya atau setengah. Maaf kepada sahabat tani yang merasa bising pertemuan kita kali ini ditemani oleh angin kencang dan suara hujan. Sebelum kita memasukkannya terlebih dahulu kita mengaduknya dan menaburkannya. Selanjutnya kita memasukkan gula pas garam dapur ini dengan berat seperempat kg atau 250 gram Kita masukkan semuanya, kita gabungkan dengan tujuan, dengan tujuan untuk mematikan jamur ataupun bakteri yang ada pada kotoran bebek kita. Selanjutnya gula merah. Gula merah ini juga jika kita tidak mendapatkan gula merah, kita bisa menggantinya dengan gula pasir. Itu sama saja dengan berat yang sama. Yaitu di sini kita menggunakan seperempat juga, kita haluskan terlebih dahulu agar lebih mudah larut di dalam air jika setelah kumpulan sebesar tadi dapat kita pecah-pecahkan menjadi kecil seperti ini kita menggabungkannya keseluruhan dengan bertujuan untuk makanan mikroorganisme yang telah dihidupkan oleh MM4 tadi jika semua bahan telah kita campurkan maaf minta. jika semua bahan telah kita campurkan ke dalam satu ember ini dan lupa kita aduk dulu kita aduk hingga merata Pupuk organik cair ini tidak mengeluarkan bau yang menyengat Karena kita menggunakannya yaitu Pupuk Yaitu menggunakan kotoran yang telah kering Jika telah teraduk dengan rata Telah tercampur keseluruhannya Kita tutup Dan kita tempatkan Di tempat yang tidak terkena sinar cahaya matahari langsung Pembuatan pupuk organik cair ini telah selesai. Kita dapat menunggu dalam fermentasiannya selama dua minggu. Setelah dua minggu, kita akan mendapatkan aroma khas dari pupuk organik cair ini, baik itu aromanya bau, wangi, atau lain sebagainya. Itu tergantung sahabat tani yang menghirupnya. Istiklilah, silver. Pertemuan kita pada kali hari ini Pada sahabat tani yang baru Pertama datang Jangan lupa klik tombol subscribe Dan hidupkan lonceng notifikasinya Agar sahabat tani Dapat mengikuti pertemuan-pertemuan kita Selanjutnya dan mengetahui Pembahasan-pembahasan yang sangat menguntungkan Bagi para sahabat tani Termasuk sahabat tani pemula Sekian dari saya Petani Muda Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh